Assalamualaikum warahmatullahi Halo, apa kabar, teman-teman semua? E, saya yakin Anda dalam suasana menyenangkan, dan harapan saya, teman-teman semua bisa menikmati suasana hari-hari Anda dengan begitu menyenangkan, bersama keluarga, bersama teman, bersama kerabat, dan lain-lain. E, terima kasih, saat ini Anda masih bersama kami di STV Video teman-teman khususnya buat para pioner ya di kesempatan yang sangat berharga ini saya akan coba membuat sebuah tutorial cara verifikasi email di pi network seperti itu ini sudah kita buka yaitu pi browser ya Pri browser verifikasi email uh, melalui pi browser seperti itu sudah saya buka, ini kan ada uh, bacaan menepi, kita klik menepi kita awali dengan klik menepi dan kita akan masuk di uh, halaman di mana kita selalu uh, klik petir ya, untuk mengaktifkan pi network kita uh, untuk selanjutnya setelah kita masuk di halaman p network kita ini pencarian di atas kita hapus kita hapus kita ganti dengan link https http http s .2 garing min .p Garing email. Kemudian kita klik pencarian. ya kita tunggu teman-teman sajaran sedang iya. Dan di sini kebetulan saya ini kan sudah melakukan verifikasi ya teman-teman. Uh, sudah melakukan verifikasi jika kita belum uh, kita tinggal tulis di sini nah, saya akan coba ulangi saja di sini kita masukkan email yang aktif ya email yang aktif nah, ini sudah ada uh, setelah kita masukkan email nah, setelah kita masukkan email kita klik verifikasi kita klik verifikasi seperti itu dan kebetulan saya sudah terverifikasi dan setelah kita klik verifikasi tadi Kita langsung aja Kita langsung menuju Email kita ya Menuju email kita Menuju email. Nanti akan ada, ada masuk Sebuah notifikasi Akan masuk ke email kita Untuk Memverifikasinya Untuk memverifikasinya Iya kita tunggu teman-teman Nah ini Sudah masuk ya Nah ini kita klik email kita yang dari P Kemudian kita klik ini Ini kan ada warna biru Warna biru Klik here Kita klik here Melalui chrome ya teman-teman Melalui chrome kita klik untuk memverifikasi emailnya. di sini ada terdengar suara-suara alam ya teman-teman burung. nggak e, apa-apa sebagai musiknya. nah email sudah terverifikasi sudah sukses. setelah sukses kita kembali kembali ke ya kembali ke P. Ya kita kembali ke P network. Dan di sini tuh kita melihat bahwasannya email kita sudah diverifikasi. Ini klik garis 3. Klik garis 3. Kita lihat profile ini di bawah. Kita klik profile dan di sini ini sudah terlihat email sudah centang berarti sudah Terverifikasi Saya kira cukup mudah teman-teman Untuk memverifikasi email kita Di, di Network ini Dan mudah-mudahan sedikit penjelasan ini Ada manfaatnya dan berguna uh, Silakan Di share Kalau dianggap ini berguna Buat rekan-rekan lain Ataupun uh, Referral ya Referral teman-teman Saya sudahi